Wih ada bis, naik bis aja, naik bis, naik bis, naik bis, Pandawa, delapan tujuh, Pandawa enam sembilan. di mana deh? woi ini dia mesinnya. Ah, Cih, <laughs> banyak gak ada. <laughs> <laughs> aduh aduh aduh, aduh. Nah, kali ini kita akan bermain game fair express rp roleplay jadi ini klik to get cars mana caranya? wow oh, enak banget cuy sumpah oke okay, kita ke mana ya? Mana nih kita naik ekstrem Oke, okay, kami sekolah oh, ini. Pelabuhan nah, Kepaang, Jatimur ini. Trans, Trans. trans. Oke, okay, tidak boleh jalur. Wih, ada Nissan Skyline R34 ini Versi dan ya, R34 berarti. Oke, okay, oke, okay, ini dia kapalnya. Sepertinya ini kenapa cerah sekali ya? Oh, ada lampu. Nyala ya, lalu lampunya. Mobilnya masih dikit ya. Oke. Okay kurang sempat sekali. Oke, okay. ini dia rule mohon Maaf kalau ngelag ya. kita duduk di sini deh. Ini siapa? Oke. Okay. Oh, oh di atas, di atas, oke okay. di atas. Di sini, okay. kita tiduran dulu. Nggak bisa tidur, duduk. <laughs> ya wes. Oke okay. di sini kayaknya bahasa Inggris ya. Tatarak. Ada. ada sih yang bahasa Indonesia tapi nggak begitu banyak kayaknya. Terima kasih sama-sama. <laughs> eh, ada TV-nya ternyata. Gak sadar saya dari tadi ada TV di sini. Ini. Nih, nih, bisa dinyalain ya. Oke, okay, apa-apa. Ini jam jam berapa? Gak ada jamnya. Ih, <laughs> ya wes kita beli makan kali ya. Bisa pakai full grafik kalau mau lihat pulaunya. Gak juga, ini aneh pakai grafik 9 aja udah bisa kok ini kelihatan tuh. Ikan kelihatan kan? Kelihatan pulau Bali. Oke, okay, kita sudah mau sampai, kita siap-siap. Jel. kapalnya belok anjir oke disuruh turun kita sudah boleh turun kita sudah boleh ambil mobil oh. ya Allah malah duduk di sini dia <laughs> eh, dikunci dikunci juga oh kira dikunci Oke yuk-yuk mobil saya ini tadinya sempit sekali nih ada nyangkut sepertinya ada mobil <laughs> mobilnya ngangkut. Wih, ada bis. Naik bis aja. Naik bis, naik bis, naik bis. Naik bis. Pandawa 87, Pandawa 69. Huh? Anjir, <laughs> di mana nih? Woi. <laughs> Woi, ini dia mesinnya. <laughs> banyak gak ada. <laughs> ada naik mobilnya nah panah bengkang eh hancur tembus palanya